Oke, okay, so guys balik lagi bareng gue dan termulana di game di game apa nih? Artery Artery apalah itulah di sini gue yang seperti kalian tahu gue waktu itu nggak mau main tapi karena ada Ayana Taketatsu <laughs> gue main walaupun masih belum ada info-info mengenai karakter siapa yang akan yang akan disuarakan oleh beliau ya gua enggak tahu ya jadi di sini gua servernya itu server Pacific nama nickname gua nyusu ya nyusu hari-hari <laughs> gua enggak mau nama nickname gua aja lah ya sekali sekalilah player ID nah 1702 gua enggak tahu nih apakah gua reroll atau enggak yang jelas udahlah dan di sini gua juga ada wishlist-wishlist wish juga. Nah di sini gua juga ada wishlist-wishlist wish untuk operator, eh untuk karakter-karakter eh, Siapa yang gua pengen incar nih? Nih ini orang-orangnya ya. Oke, okay, untuk yang katanya itu bagus itu Alice ginga, terus si siapa Grace sama Roko ya. Eh. sini kita langsung nge-gacha, bisa dipencet kah? oh enggak berpikir bakalan bergerak-gerak ya. ini apa ini commercial gift oh, ada 10 kali gratis ya oke okay, kita coba nih. sekali rekrut katanya ini limited, limited time ya nanti kita coba guys. Yang pertama touch Lu nggak tahu Oh, wow, bintang lima kah? bintang lima tuh. Foxy. Mio lagi. Bobcat punya satu, satu, satu, satu. Aku punya satu, satu. nih punya satu, satu. Aku punya satu, satu. Aku punya satu, satu. Aku Continue ya, rekude. tar kita lihat nih. Aku tuh, ya betul. Aku tuh, aku tuh kita checklist ya. Berarti tinggal nyari serius Oh, dapat bintang lima lagi, rek. Satu. Roko? Ya siapa nih? lah Seven Seven lagi, anjir ternyata... yeah. wow, 誕生を Masih kosong satu, skip sekali lagi. Enggak ada yang dua, kah? Aku tol kembali. Gitu. Mimosa ya? tuh, siapa ini? Nanti renyah, siapa cok? Dapat genggak? Dapat ini, oh dapat dress juga. Main, coba lagi. 終わっ Waduh, berarti tadi salah gua cok Ginga langsung ambil aja Itu banyak juga Burang ini lagi Itu paket lengkap tadi Malah gue habisin Hilangin Nah, hilang gingganya, cok Hilang gingganya, cok Bukti mudah, lu nyarinya. Nah, rukunnya kosong lagi kita nyari rukonya ya. <tuk> Oke okay guys, setelah sekian kali gua reroll dari siang ya. dari siang sampai malam. Ya. Sampai malam jam 7, 7 malam. Itu gua reroll terakhir itu gua dapat. Dapat sekitar 3 bintang 6. Kita dapat 3 bintang 6, sekali ada gingga disitu eh kan. Ada gingga ada ini, ini. Waduh itu. Ini dapat gingga deh sini berarti. Gua ngegacha di banner selanjutnya banner apa? Banner unlimited itu gua nyari siapa dong? Ya lah gua nyari si ini aja. Nah, kebetulan dia SS ya kalau mau PvP Oke, okay, gua ambil itu saja. Dan di sinilah karakter gua ya. Dan tadi itu ada ah, anu hadiah ini buat pemain baru dimana itu kita dapat skin Rio eh? ternyata gua ngincar Rio <laughs> walaupun gratis itu kalau ya kurang lebih kayak amia ada oke okay, dan di sini ternyata kita bisa tukar dengan background emik ya eh apa namanya gambar gambar kayak gini oke okay, mari kita coba ganti karakter saja. dio Dan ternyata Mantap enggak Nah. keren nah, Oke. Okay. Jadi begitulah guys, thank you yang udah nonton dari awal hingga selesai Yang mana ini gua gacha terus Gara-gara satu sayu doang Udah itu aja Sekali lagi thank you, sampai jumpa di video Arteri, apalah itu Sampai jumpa selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya